Dia putuskan, tidak ada, tech. tidak ada tech. tidak ada tanda kami Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai 51 persen. Masuk ke masalah, penjaga Indonesia NKRI, penjaga Partai hal, hal lain, Pak Prabowo ini Prabowo. Satu hal lagi, saya kira saya sudah cerita sama Pak Jokowi. 15 tahun lalu, 2006 2007 2006-2013 Saya dipanggil Prabowo ke kantornya Saya waktu itu di luar negeri, berkumpul ke Jakarta Menengok ibu kami yang sakit, anggil waktu itu Dan minta ketemu Saya kaget Apa yang kita bicarakan Bukan politik Belum ada Gelinda waktu itu, 2-3 tahun sebelum Bukan politik Biasanya dengan Prabowo waktu itu Pertanian Karena dia ketua umum Akhati Impunan Terlumunan petani Indonesia Bukan Yang dia bicarakan dengan saya Mengenai susu Susu Susu dari sapi Perang Satu setengah jam Kita bicara susu saya kaget, Prabowo jenderal tempur, tim pasukan tempur baret merah, pasukan khusus. Bicara mengenai susu, mengenai stunting. Saudara-saudara tahu nggak stunting itu apa? Tahu. Kurangi sih. Kurangi sih. Saya tahun 2000 tidak tahu susu itu stunting apa. Saya belajar dari seorang mantan jenderal. Dia ajarkan saya ini Dia mengajarkan saya mengenai tambahan gizi, tambahan makanan yang perlu dan dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dia cinta, dia sebut statistik-statistik dari pemerintah 2006. Bahwa menurut pemerintah 30% dari anak-anak kecil wanita Menderita stunting, tiga, itu tahun 2006 ya, 2000 2012 2013 sudah 38% persen. Tapi tahun 2006 para cemas Karena dia lihat angka stunting 30% persen. Yang paling parah itu di NTT Ada teman-teman kita dari NTT hari ini, dari timur, dari Flores Ada ibu ibu dari NTT, NTT waktu itu anak-anak, lebih dari separuh anak-anak kecil loh. di NTT mengikuti. Dan para juga Jawa Timur ada 40 persen, 48 persen, ada 20% persen, Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maksud saya apa? Maksud saya, Prabowo bukan hanya mikirkan politik, kemiliteran, dan sebagainya. Dia memikirkan kesehatan anak-anak kita. Itu Prabowo. Itu seorang Prabowo. 2006. Dan dia mau, ya, anak-anak kita, anak-anak bocah-bocah kita, pak kita-pak kita -pak kita kalau sudah mau melamar mau cari pekerjaan jangan ditolak karena kurang cerdas. Jangan ditolak dan jadi penganggur. Tidak bisa dapat pekerjaan yang banyak. Karena otak mereka sudah terganggu sejak kecil. Karena orang tua mereka tidak mampu untuk menyediakan makanan yang berbentuk Saudara-saudara, kelaparan dan stunting berbeda. Anak yang stunting belum tentu Jangan salah arti ya? ibu jangan salah artikan. Tidak berarti 50 anak-anak di -anak NTT itu kelaparan, bukan. Tapi makanan yang mereka dapat itu kurang bergizi atau tidak bergizi. Kalau dikasih nasi putih, nasi putih, nasi putih, bungur apa? Ya masih ingat nggak bungur? Mungkin ya. Pak Soekarno masih ingat bungur karena kan? Kalau dikasih bungur, ya itu perutnya. Dikasih nasi putih, ya kenyang. Tapi tanpa lauk-laut, tanpa sayuran, tanpa daging, tanpa telur, tanpa kecap dan sebagainya gak ada gunanya itu yang mengakibatkan ibadah stunting nah ini saudara-saudara Pak Gowell, Pak Ahmad Bezali Prabowo bahwa wafah saya yang biasa wafah saya yang biasa banyak program-program Pak Jokowi saya lihat itu ada di dalam program Pak Prabowo. saya berapa minggu lalu ketemu Pak Gowell saya kasih lihat program Prabowo 14 2019 waktu itu diumumkan bulan Agustus 2013 Pak Prabowo sudah menjadi capres dan Partai Gerindra ini dengan program nyata dan salah satu dalam program Prabowo pembangunan jalan tol infrastruktur pembangunan pelabuhan pelabuhan pembangunan Bandar Udara Jalan tol dari Bandar Aceh sampai Bandar Lampung Dan perpindahan ibu kota negara kepada tempat lain Itu tahun 2013, saudara, saudara Perpindahan ibu kota negara itu per program Prabowo Itu gagasan Prabowo 2013 Itu sudah ada di program tertulis Pak Bungal kaget Program Pak Jokowi, dia putuskan tidak ada, tidak, ada, eh. tidak, ada, tidak ada tanda kami. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai 51 persen, maksudnya 51 triliun. Pak Sofian, kata saya sudah selamatkan untuk rakyat Indonesia. Minimal 15-20 detik diunduhnya dari korupsi saudara-saudara <tuk> Saya saksi hidup Itu hanya waktu itu saja Dan saya tahu banyak-banyak orang kecewa dan marah sama Saya tahu itu Sampai kata saya bilang kecil Dalam bahasa Inggris ya, karena saya kami dari guru bahasa Inggris Dua negeri Yakinan saat ini banyak sekali banyak orang yang benci sama saya, banyak orang benci sama saya, sama banyak orang benci sama saya karena saya mengganggu negara, saya mengganggu kejahatan mereka, dan saya menghambat kejahatan mereka. Saudara-saudara banyak saya di bumi Indonesia, dan saya mau katakan juga bahwa Pak Prabowo yakin bahwa Pak Jokowi tidak terlibat dengan korupsi itu. <SILENCIO> Prabowo cerita lapor ke Pak Jokowi Pak Jokowi yang lanjutkan berantas korupsi di Kementerian Luar Kenapa? Kenapa begitu bekerja? Ya. Karena ternyata kerja semua yang pelajari. Dan saya termasuk yang lapor kontrak-kontrak yang konyol, kontrak-kontrak yang haram, korang kontrak-kontrak yang korupsi. Dan saudara-saudara. Korupsi yang dia hadapi, itu gila-gila kan itu, tapi saya gak percaya itu, tapi asisten saya berubahnya juga percaya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, rahayu rahayu, salam sejahtera. Ibanurah Kabinesis Satu Komunum Dulu namanya cukupannya sekarang Prabowo 2008 yang saya hormati Saya banggakan Pada Sekjen Pak Ahmad Usali Harahap ya. Saya juga banggakan dan saya hormati Pada Aris Warsudianto Kawan lama dan sekarang Sudah didaulah sebagai ketua Dewan Pembina pe pe saya kembali ke Indonesia. Masih, masih. Tadi, uh, ya, masih. Kawan-kawan, oh, Pak Soebyanak, Pak Simpson kawan-kawan semuanya pagi ini penapa Pak Jokowi bayangan di Pak Darin, ya Ibu-ibu. <laughs> Adik-adik saya, panggil Goyong sungguh-sungguh saya terharu. Saya merinding terharu dengan sambutan yang luar biasa. Pertama-tama, disambutkan dari ibu-ibu, bapak-bapak, dari Jokomania Yang dulu lawan saya, yang dulu lawan saya itu saja, daerah, lawan kami. Namun hari ini kita bersatu, berikutnya luar biasa. Saya kira Tuhan yang maaf kuasa yang ciptakan ini semua, <tuk> Saya juga bersama dia sangat terharu dan berimbi juga dia sambutan dari pasukan dari Imi yang menari Cakalele. Saya sudah, sudah 50 tahun, sudah kenal, sudah tahu. Karena ibu saya kan dari Languang Pemirsa, selalu suka. Nah ini suatu hal yang luar biasa Karena tarian ini adalah tarian perang Ini sembutan tarian perang tradisi binasa Yang luar biasa dan mulia Tapi dalam hal ini saya mau katakan Bahwa sesungguhnya Pak Prabowo Membawa damai bukan perang saudara, saudara. Dia pemerintah bangsa Karena dia tahu Dia tahu penghitaan Akibat dari perang itu bagaimana dia cerita sama saya, dia lima kali dia membacakan, dia ucapkan dua syahada, karena lima kali dia mati. Dia yakin lima kali sudah mematik, Dan dia doakan supaya dia diterima di surya di atas. oleh berapa Saya harus kakak saya Islam di kami memang berbeda itu dari awal. Kakak kami Katolik, saya Protestan kakak saya muslim tapi bagi kami tidak ada masalah karena kami keluarga berbinya kembalikan keluarga Pancasila sejati <tuk> waktu ibu kami menikah dengan ayah kami ibu kami tidak dipaksa untuk berganti ibu kami lahir sebagai warga Kristen Protestan dan meninggal dan dibumikan dan di dimakamnya sebagai orang Kristen Protestan yang pimpin pacar itu kakak saya Haji Prabowo sebenarnya itu untuk mereka itu yang saya mau sampaikan menghargai setinggi-tingginya Pak Noel, Pak Ahmad Gozali, kawan-kawan semuanya karena kita sekarang bersatu dan saya mau sharing beberapa hal sebetulnya kenapa? kenapa? Jumlah Joko Mania sekarang mengganti nama dari Joko Prabowo Mania 08 Kenapa memilih, dekat, kenapa memutuskan suatu keputusan yang tepat? Karena yang pertama, pertama adalah Prabowo adalah pelindung Pancasila. Prabowo orang-orang yang dan sudah berapa waktu itu orang tahun lebih sebagai Presiden TNI Sumpahnya ke Pak Sofyan Sumpahnya untuk membela NKRI, membela Pancasila dan membela negara 45 itu sumpah prajurit untuk sana. Dan saktamarga. Dan sudah terbukti dan sebagai jenderal sebagai pemersatu bangsa. Kenapa dia diterima dan dia menerima tawaran dari Pak Jokowi untuk masuk pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan? Karena begitu cinta dia, cinta Prabowo akan NKRI, cinta untuk negara Indonesia Dia sama saya, yang keputusan yang berat Karena dia tahu bahwa mungkin lebih separuh dari pendukungnya akan menolak dan akan kuat Tidak akan mendukung dia lagi, dia dari itu tapi dia lebih cinta negara Indonesia, Republik Indonesia Dia lebih cinta Pancasila Dia mencinta cinta dengan undang-undang dasar karena itu dia memutuskan untuk gabung dengan Pak Djokovic dan Pak Saudara-saudara Alasan pertama Kenapa pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik Pertama, bangga Pancasila Kedua Kejujuran Kejujurannya Saya sudah cinta tuh sama dengan Pak Angani Anual minggu lalu Kita waktu itu makan bersama Anual juga kaget, kira Tiga minggu lalu Pak Prabowo bikin acara di Kata negara Yang datang 25 orang inti Saya diundang Pak Kobalen, jadi undang saya gak tau, Pak Anu sudah hadir ya? Dia cerita sama dengan kami, kita sama kami Dia bertemu dengan perusahaan asing Perusahaan mobil asing, kan kita ya sama Pak Nual, ya. Ini tiga minggu lalu, Pak Prabowo itu sebulan lalu Pak Prabowo menerima delegasi rombongan dari perusahaan mobil asing saya tidak mau subuh namanya Merknya di mana-mana di kota Jakarta Prabowo baru men Mencantangkan dan meluncurkan sebuah program nasional Mobil kendaraan taktis Rantis Saya kira Pak Sofyan, kan pasti bisa tahu Rantis, saya baru tahu Rantis juga. Itu namanya maun dari bahasa Sunda, Pak Prabowo usulkan dan Pak Jokowi setujui nama dari bahasa Sunda untuk jadi kendaraan gratis TNI. Itu namanya mau. Pak Prabowo punya obsesi dari awal dari dulu. Kalau Pak Habibie menciptakan pesawat terbang, Pak Prabowo mau wujudkan cita-cita kita semua untuk mobil nasional yang bisa betul-betul nasional ya bukan jiplakan dari luar negeri yang ganti nama, ganti merek, itu kan sudah biasa itu tapi betul-betul dengan kandungan lokal yang tinggi dan sebulan lalu sudah mencapai 72% persen. <tik> tinggal nanti mesin dibuat di Puan Indonesia, di Bandung dan sekarang sudah negosiasi Bulan Agustus dan negosiasi dengan perusahaan Korea namanya Sanggyong agar mesin mereka yang sebetulnya ada rancangan desain dari perusahaan Mercedes dari Jerman agar mesin itu dibuat tadi di Indonesia mungkin dibantu dipindah oleh pindah. Nah, saudara-saudara yang menjadi suatu kejutan adalah satu perusahaan asing lewat Adenia, orang Indonesia saya nggak usah sebetulnya namanya tapi saya datang dengan proposal agar program maung itu tidak jadi program maung itu batal diganti dengan program impor mobil dari luar negeri daripada 5.000 unit yang dicantang oleh Pak Prabowo direncanakan dan disuruhi Pak Jokowi perusahaan asing ini menawarkan 2.500 juta, separuh yang sudah disetujui karena mereka tahu anggaran sudah ada Menti Keuangan sudah disuruhi dan dalam proposal mereka ada fee ada fee, saya kira semua sudah tahu fee itu apa? fee itu ada sebuah uang sokongka untuk pribadi prahubung fiat 16% 16% yaitu hitung-hitung 652 miliar Betul? oh sorry, salah 654 miliar rupiah itu kan juta atau hapa atau ribu rupiah 654 mil miliar pak prabowo cika yang gusyo juga jo beberapa saat beberapa detik hatinya tergerak wah ini dana kampanye sudah terjawab kalau saya terima dana kampanye kan sudah nggak masalah lagi itu mungkin langsung dua tiga detik tapi mungkin detik yang empat dia ingat dia ingat, cita-cita dia Dia ingat janji pada dirinya Agar ada mobil nasional dibuat oleh putra putri Indonesia Yang menciptakan dalam bekerja di Indonesia Dan mengurangi ketergantungan kita pada luar negeri di Indonesia Itu adalah janji dia pada diri sendiri Dan pada bangsa Indonesia jadi ya, itu, dia ya, gitu sama kami, setiap pagi saya ketukur, saya lihat wajah saya di cermin kaca, dia lihat muka sendiri, dan kalau dia betul-betul tergoda